Didik Prasetyo, atau Didik Kempot, yang dijuluki Lord Didi, dengan komunitas Sobat Ambiarnya. Beliau lahir di Surakarta, Jawa Tengah, tanggal 31 Desember 1966, dan meninggal pada tanggal 5 Mei 2020. Dan nama Kempot adalah kependekan dari kelompok pengamen trotoar.